Sahabat Alkitab, saat ini kita akan membahas satu pertanyaan. Kalau Tuhan dilahirkan, berarti bertentangan dengan konsep Alfa dan Omega. Bagaimana bisa dikatakan Alfa kalau lahirnya belakangan? Punya pertanyaan mengenai Alkitab atau Iman Kristen? Tanyakan saja di kolom komentar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 Allah yang menjadi manusia Kenapa dia bisa dilahirkan padahal dia adalah Allah Allah tentu tidak terbatas dengan ruang dan waktu Karenanya Yesus Kristus berkata di dalam wahyunya kepada Rasul Yohanes Wahyu 22 ayat 13 Aku adalah Alfa dan Omega Yang pertama dan yang terkemudian Yang awal dan yang akhir Sahabat Alkitab hanya sesaat saja Yesus Kristus menjadi manusia. Ia adalah Allah yang kekal datang ke dunia untuk misi keselamatan umat manusia. Yesus menjalani hidup yang tanpa dosa, kemudian mati disalib bangkit kembali, dan hidup selama-lamanya. Sahabat Alkitab, Yesus Kristus sebagai manusia tentu saja dilahirkan dari keturunan Daud. Namun,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 Walaupun memakai raga manusia dengan nama Yesus Kristus Tubuhnya, raganya bisa mati Tetapi rohnya, dia adalah Allah yang kekal Tentu tidak bisa mati Sahabat Alkitab, boleh disimak apa yang disampaikan oleh Yesus Kristus Bahwa dia telah ada sebelum Daud ada Padahal dia adalah Mesias, Raja Penyelamat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 Jelas bahwa Mesias, Raja Penyelamat, pribadi ilahi yang adalah Allah yang menjadi manusia. Memang lahir dari keturunan Daud, tetapi Daud sendiri berkata bahwa Sang Mesias adalah Tuhan, penguasa tunggal kehidupannya. Mesias, Yesus Kristus, Sang Firman adalah Allah yang kekal, yang menjadi manusia untuk keselamatan kita semua yang percaya kepadanya.